La Liga tempuh jalur hukum gugat kontrak baru Mbappe di PSG. La Liga menempuh jalur hukum untuk menggugat kontrak baru kalian Mbappe di Paris Saint-Germain. Kontrak itu bikin Mbappe urung pindah ke Real Madrid. Mbappe sempat santer dikabarkan bakal hengkang ke Real Madrid usai kontraknya di PSG bakal habis Juni ini. Namun PSG berusaha keras mempertahankan bintang 23 tahun ini. Upaya Les Parisiens berhasil berkat menyodorkan kontrak baru dengan nilai fantastis kepada Mbappe. Beberapa laporan menyebut Mbappé dibayar sebesar 300 juta euro atau 4,64 triliun rupiah usai bersedia tanda tangan kontrak baru. Kontrak baru tersebut mengikat Mbappé di PSG hingga 2025. Ia akan menerima gaji bersih senilai 100 juta euro setahun atau 1,54 triliun rupiah. Tak hanya itu, Mbappe juga bakal memiliki keistimewaan di BNJ berkat kontrak barunya ini. Pas sepak bola berusia 23 tahun itu bisa ikut memutuskan pelatih, bisa bersuara pada kebijakan direktur olahraga, dan memiliki kewenangan terkait belanja dan penjualan pemain. Kegagalan Madrid merekrut Mbappe ini bikin geram pihak La Liga. Presiden La Liga, Javier Tebas, menilai langkah yang diambil PSG untuk mempertahankan Mbappe tak sehat. PSG dianggap telah melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP yang diberlakukan di UEFA. Pihak La Liga kini bersiap menempuh jalur hukum menggugat kontrak baru Mbappe dengan PSG. Hal itu diungkapkan pengacara La Liga Juan Branko. Beberapa langkah sudah disiapkan La Liga agar kontrak baru Mbappe di PSG tidak sah. Langkah pertama mereka bakal mengadu ke Kementerian Olahraga Prancis. Jika tak membuahkan hasil, La Liga akan meminta otoritas keuangan sepak bola Prancis untuk melakukan audit. Mereka juga menyiapkan tuntutan di pengadilan Prancis. Dear fans Real Madrid menantikan Eden Hazard yang berbeda musim depan. Pelatih Timnas Belgia Roberto Martinez menyebut Eden Hazard dalam kondisi sangat baik. Martinez yakin Hazard bakal tampil beda di Real Madrid musim depan. Hazard masih kerap diganggu cedera di musim 2021-2022. Pemain berusia 31 tahun itu cuma tampil 23 kali bersama Madrid di semua kompetisi dan mencetak satu gol. Usai menuntaskan musim bersama Madrid, Hazard digabung timnas Belgia untuk UEFA Nations League. Mantan pemain Chelsea itu selalu main dalam empat pertandingan dan menyumbang satu assist. Roberto Martinez yang memantau Eden Hazard dalam beberapa pekan terakhir terkesan dengan kondisi pemainnya itu. Dia yakin Hazard akan lebih baik musim depan. Eden Hazard dalam periode terbaik dalam karirnya. Ujar Martinez dalam wawancara dengan El Larguero seperti di marka. Saya terkejut dengan kondisi mental dan fisiknya di bulan Juni. Dan Real Madrid akan melihat Hazard yang sangat berbeda. Roberto Martinez juga menyebut Eden Hazard masih punya urusan yang belum selesai di Real Madrid. Dia terobsesi ingin sukses di Real Madrid. Dia belum berpikir soal mengubah targetnya. Dia ingin juara Piala Dunia. Lanjut Martinez. Ketika Anda punya pemain yang mampu membuat perbedaan, apapun yang terjadi jadinya positif, kata Martinez. Dua opsi di Serie A untuk Luka Jovic. Luka Jovic sudah tidak betah dan ingin segera hengkang dari Real Madrid. Striker 24 tahun Serbia itu tak perlu risau, ada dua klub Serie A Italia yang dikabarkan berminat menampungnya. Jovic direkrut Madrid dari Eintracht Frankfurt senilai 60 juta euro pada Juni 2019, namun Jovic kesulitan mendapatkan tempat di tim inti. Selama ini, dia bahkan baru mencetak total 3 gol dalam 51 penampilan untuk Madrid di semua kompetisi. Kontrak Jovic di Madrid masih berlaku hingga Juni 2025. Kontraknya memang masih panjang, tetapi dia tidak bakal bertahan. Pelatih Carlo Ancelotti juga diyakini tidak memasukkan nama Jovic dalam rencananya musim depan. Meski tenggelam di Madrid, Jovic masih punya daya tarik. Dari Italia, menurut laporan media Spanyol, Vichages ada klub yang berminat memakai biasanya. Dua klub tersebut adalah AC Milan dan Fiorentina. Jovic tak mau selamanya hanya menjadi pemain cadangan. Jovic membutuhkan klub baru di mana dia bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Di lain pihak, Milan maupun Quarantina sama-sama membutuhkan tambahan amunisi untuk meningkatkan kualitas squad mereka musim depan. Bagi Fiorentina, yang telah melepas dua pesan ke Juventus tengah musim lalu, kehadiran Jovic bakal sangat berguna. Terlebih lagi, Jovic tidak bakal merasa asing di sana. Sebab Fiorentina saat ini sudah memiliki tiga pemain asal Serbia, Yani Nikola Milenković, Milenkovic, Alexa Terzik, dan Matija Nastaksik. Sementara itu, Milan butuh amunisi baru, terutama di lini serang demi ambisi mereka untuk mempertahankan gelar Serie A dan bersaing di kancah Liga Champions musim depan. Menurut Viziajes, dua klub Italia itulah yang saat ini paling difavoritkan untuk mendapatkan jasa Jovic. Pertanyaan lain adalah seputar keputusan Madrid, apakah mereka akan meminjamkan atau menjualnya? Musim depan, Jovic sudah tidak masuk dalam rencana Ancelotti. Jovic sendiri butuh klub baru supaya mendapatkan jaminan bermain reguler. Madrid bisa saja langsung menjualnya musim panas ini. Namun harganya tidak bakal mahal seperti ketika mereka membelinya senilai 60 juta euro pada Juni 2019. Madrid harus merugi. Pilihan lainnya adalah meminjamkan Jovic supaya dia mendapatkan menit bermain di kota lain dan kemampuannya kembali terasa. Dengan begitu, tidak bakal terlalu merugi karena mereka bisa memakai kembali tenaga Jovic jika benar-benar masih diperlukan pada musim berikutnya. Alasan Real Madrid ogah beli Erling Haaland? Masa jadi cadangannya Karim Benzema? Florentino Perez menjelaskan mengapa Real Madrid tidak berupaya membeli Erling Haaland. Menurutnya, jika datang ke Real Madrid, halan akan menjadi pemain cadangan. Itu keputusan yang tidak tepat. Real Madrid punya musim yang sukses pada 2021-2022. Los Blancos di bawah kendali Carlo Ancelotti mampu meraih dua gelar penting. Madrid menjadi juara pada ajang La Liga dan Liga Champions musim lalu. Di balik dua gelar itu, Madrid ingin melakukan regenerasi squad. Gerard Bell dan sejumlah pemain uzur dilepas. Lalu, Madrid berencana untuk membawa bintang baru dengan usia yang masih muda. Aurelian Chouameni dibeli dengan harga mahal dari AS Monaco. Lalu, ada Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang juga masuk dalam daftar belanja. Real Madrid tidak pernah menutupi minat pada Kylian Mbappe. Madrid bahkan diklaim sudah membuat tawaran untuk Mbappe sejak Januari 2022. Tapi, pada akhirnya Mbappe memilih bertahan di PSG dan menaikkan kontrak baru. Selain Mbappe, Madrid juga disebut punya minat membawa Erling Haaland dari Dortmund. Tapi kata Perez, klub Blancos tidak pernah benar-benar punya tendensi untuk bersaing dengan Man City pada transfer Halan. Transfer Mbappe tidak jadi masalah pada transfer Halan, Tentu saja, kami punya Benzema, jadi tidak mungkin Halan bisa bermain dengannya. Kami tidak bisa membeli Halan untuk duduk di bangku cadangan, kata Perez. Haaland adalah pemain yang luar biasa, pemain fantastis. Saya tidak tahu apakah Halan punya klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Man City, presiden.